mengambil keberkahan pembelajaran kita pada malam hari ini ada baiknya kita membacakan suratul Fatihah Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta Amin, wa ladzina ya rabbal alamin Baik, untuk memulai kelas pada malam hari ini, kepada Mister, saya persilahkan. Halo. Saya memang kira-kira. Halo, teman-teman, halo, halo, halo, teman halo, halo, halo, ya pak ya e, mohon maaf halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, ya teman halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, pertemuan hari ini sama terakhir itu halo, halo, halo, besok minggu. Nah. E, besok minggu halo, besok minggu halo halo teman teman halo ya halo, halo ya, teman -teman? bagus bagus ya oke okay, uh, sekali lagi ya uh, sudah ya nah, nah. nah. Oh, teman-teman halo belum teman -teman. ya maaf ya jaringan saya agak putus-putus maaf tapi tetap ya nanti kalau nggak salah nanti ya. kalau malam itu ada ini kok agak apa? agak longgar kok ya sorry ya oke lanjut ya kita lanjut materi kita kemarin ya kita kemarin masih tinggal uh, lanjutan dari pasif ya pelanjutan bentuk pasif dari kemarin karena kemarin tuh apa tidak ini tidak selesai ya oke teman-teman bisa melihat ini sudah bisa melihat Halo, bisa melihat teman-teman? Bisa, Pak. Oke, ya, jaringannya agak normal. Oke, eh, nah teman-teman, yang belum kalian pelajari kemarin adalah bentuk pasif dalam beberapa tesis tertentu. Nah, kemarin kita sudah mempelajari beberapa, yaitu dimulai dari simple present. Ya. Simple present kita sudah belajar, ya, bentuknya ini, pakai be, kemudian pas, Kemudian, future atau menggunakan "mo", menggunakan modal Sisanya ini belum. Nah, kita akan belajar, kita akan pelajari seka, sekarang. Oke, pertama-tama saya ingin tanya, dalam penggunaan bentuk pasif ya, itu, yang dua komponen pentingnya itu apa? Dua komponen penting dalam bentuk pasif itu apa? Bekti, bekti sama satu lagi. Uh, tubi ya. To be. ya good ya. Jadi tidak boleh hilang tubinya. Kenapa? v dalam bentuk pasif itu wajib didahului oleh tu tubi. Nah sekarang saya tanya, karena dia kata kerjanya bentuk ketiga kan enggak kelihatan ya pas sama ininya, pas sama presinya nggak kelihatan. Maka penanda ininya apa? Penanda tensesnya apa? Yeah. Kalau yeah. Pak. Ya, sekali lagi ya. Kalau tata, uh, kalau uh, ini, kalau kata kerjanya bentuk ketiga gitu ya. Berarti kan tidak kelihatan present sama pasnya Karena kan kalau present pas itu kan verb 1 sama verb 2, bukan verb 3. Berarti penandanya apa? Penanda itu simple present, penanda itu past simple itu dari apanya? Dari to be. Nah, good. Dari to be ya, Ingat ya, baik-baik. Contoh kalimatnya ini ya. He delivers the letter. Dia mengantar su, surat atau beberapa surat gitu ya. Kemudian dibalik kalimat pasif, the letter are delivered. The letters are delivered. Kenapa pakai r? Karena objeknya itu berubah menjadi sub-subjek. Perhatikan objeknya. Ini ada s-nya ya, ya kan? Iya. Hmm, ada s-nya. Maka dibalik jadi r di sini karena ngikutin sub-subject to be yang ini to be ini itu mengikuti subjek bah subjek baru jadi patokannya itu tidak lagi is is sorry patokannya itu tidak lagi subjek yang lama tapi subjek yang bah yang baru nah, saya ingin tanya ya kenapa kok by by him kenapa enggak by him? harusnya kan gini ya The letters are delivered by him. Kenapa by him hilang? Kenapa nggak? Di sini kalimat ini tidak ada by him -nya. Sudah dikirim. Oke, okay, sudah. sudah dikirim. Oke, okay, itu boleh. Ada jawaban lain mungkin yang ini? Selain itu? Hmm. Karena oh. uh, uh, di sini ah. yang kan bukan siapanya. Bagus ya. Jadi, bentuk pasif, ya teman-teman, bentuk pasif itu menekankan objeknya dia diapakan. Bukan subjeknya ngapain. Sekali lagi, bentuk pasif itu fokus ke objeknya dia diapakan. Bukan subjeknya yang ngapain. Saya ulang lagi ya, nggak apa-apa. Sebelum ini, karena memang ini bagian dari ini. Saya ulang lagi ya. Ingat. Oke, okay. uh, sebelumnya ya. Dalam kalimat aktif dalam kalimat aktif kalau kalimatnya aktif berarti kalimat tersebut menekankan subjeknya itu melakukan apa contoh Oke okay. She buys a new shirt. Perhatikan kalimat ini ya. Halo teman-teman. Am I breaking up? Enggak ya? Sudah normal jaringan ini. She buys a new shirt. Artinya apa? Dia. Baju baru. Dia membeli baju baru. Tuh kan? Kalau kalimat ini aktif. Maka fokusnya itu subjeknya melakukan A. Ah? Melakukan apa? Subjek yang ini. Si dia ini melakukan apa? Membeli. Membeli, bagus, dia membeli baju, baju baru. Nah, kalau kalimat tersebut dijadikan pasif, maka bentuknya bagaimana ini? The shirt. Lima, new shirt, bagus. New shirt. Oke, okay, selanjutnya. Is, oke. Okay. bought bought bagus ya. Is, bought Im. By him. Oh, by him, Pak. By her. By her, nah, sorry. Kan Pak. Kan yeah, yeah. Oke. Okay. Nah, di sini ya perhatikan. Nah, perhatikan. A new shirt is bought by by her. Kalau by her dihilangkan, boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa? Sekali lagi ya. Kenapa? Kok dalam kalimat pasif sering by her by himnya itu hilang? Karena dalam kalimat pasif itu fokus ke bendanya dia di jadi nggak lagi fokus ke ke ininya, gitu loh. Ke, apa, ke orangnya ngapain itu enggak lagi fokus ke situ. Fokusnya itu bendanya itu di apa? Bisa dipahami ya? Oke, sekarang saya buat kalimat baru ya. Coba. Oke, maaf ya, ininya. Nawa. Oke, okay, perhatikan, the parliament made new policies. Artinya, bagaimana the parliament Elemen, uh, membuat kebijakan baru? Nah, kebijakan-kebijakan baru ya, karena dia ini ya, karena dia uh, plural ya. Bentuk pasinya bagaimana? Kemarin sudah ya, hmm. yang untuk ini ya, new policies, the okay, new policies bagus. wermet, hmm. mana? atau armet? eh maaf terus membuat aja word lah. Word. titik word made. enggak. Ini. bener kan? sudah bener kan? Halo teman-teman, halo, halo, halo teman-teman, halo. Halo. Ya maaf ya, uh, mungkin apa? Mungkin ini nanti nggak apa-apa nanti ke depannya ini kok lancar kok. Oke okay. uh, perhatikan ya, the new policy were made artinya apa? Pebijakan Kebijakan baru. Kebijakan baru. Di telah dibuat. Telah uh, dibuat pak, nggak usah pakai telah nggak apa-apa, dibuat gitu aja. Karena ini, kalau telah itu kan apa Fashion per, perfect. perfect ini bukan perfect ya. Ini cuma untuk pas biasa. New policy, permit hmm. kebijakan baru dibu dibuat, dibuatnya kapan dulu ya? Karena ini tenses apa? Ini tenses apa? Ini pas ya, tenses pas. Maka ini dibuatnya dulu ya. Jadi konteksnya itu dulu. Perhatikan. Kenapa ini simple pas? karena ini menggunakan tubi bentuk kedua ini top satu atau 2 atau top 3 tiga make made tiga ya Halo teman-teman, halo. Halo. Ya, sorry ya. Maaf uh, sekali lagi ya. Nggak apa-apa. Nanti tetap aja. Keep going aja. Uh, intinya jaringannya itu akan membaik kalau sudah malam semakin membaik ya. The new policy were made. Ini FEP 2 atau FEP 3? Tiga ya. FEP 3. Bagus ya. Ini FEP 3. Kenapa? Karena ini bentuk, pa bentuk pasif. Bentuk pasif Masih. itu tidak lagi FEP 2. Tapi FEP 3. Penanda, penanda tensisnya mana? To be. To be ya. Penanda tensisnya itu to be, to be Jadi tidak lagi kata kerjanya, tapi to be, to be Sekarang, kenapa by parlemennya itu dihapus? Kenapa kayak gini aja sudah cukup? Tanah pasif. Karena pasif berarti apa? Jadi? ditekankan kalau pasif? Yang Jadi, ditekankan tidak. adalah objeknya, objeknya diapakan. Jadi sudah tidak menekankan hmm. lagi subjeknya itu ngapain gitu loh. Makanya hmm. kalau dibentuk pasif hmm. itu subjeknya bisa, bisa hilang. Jadi seperti ini aja sudah cukup. Jadi nggak perlu by, by, by the parlemen gitu nggak perlu. Kecuali memang butuh konteks itu, itu baru ya. Itu baru boleh. Tapi kalau, kalau sekedar informasi ya seperti ini aja sudah boleh. Oke okay, ya, sekarang lanjut ya. Oke. Okay. Nah ini bentuk bentuk simpel ya. bentuk simpel. Nah sekarang saya akan menjelaskan beberapa bentuk yang kemarin belum belum sempat saya jelaskan karena memang kemarin belum saya ajarkan beberapa tensi tersebut. Nah seperti kalian lihat di ini di apa di lembar ini ya bentuk pasif itu berdasarkan ten Tensesnya bentuk pasif itu berdasarkan tenses-nya. Kenapa? Karena elemen tenses tersebut ada yang nggak bisa di nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dihilangkan. Maka tetap a tetap ada. Oke, okay. coba perhatikan ini ya, yang present continuous kalimatnya seperti ini. He is delivering the the letters. Oke, okay. silakan Pak Willy ya. Uh, he is delivering the the letters. Artinya apa? Dia mengirimkan atau dia sedang mengirim surat. surat Nah, ketika dia dijadikan pasif surat itu sedang dikirim maka bentuknya seperti ini teman-teman. The letters are being delivered. Jadi bukan are delivered tapi ingnya itu tetap a tetap ada. Nah, saya lagi hati-hati. Jadi kalau kalimat itu dipasifkan itu tensesnya itu terbilang. Uh, sorry, tense itu tetap utuh ya. Jadi bentuk-bentuk elemen-elemen dari tensis tersebut itu masih masih ada. Ingat pas present continuous itu menggunakan verb apa ini? ing. Verb ing nah, jadi ing-nya itu enggak hilang gitu loh. Ya, ing-nya itu enggak hilang, maka jadi seperti ini. being the letters are being daily delivered. Berarti Bentuknya seperti ini ya, teman-teman. ya. Nah sekarang, di sini ada were, di sini ada art. Ini untuk present continuous, kalau yang pakai word atau pakai was itu untuk past conti, continuous. Nah, sekarang saya kasih ini ya, misalkan. Ya. Coba kalian ini ya, ada kalimat seperti ini. The doctor is giving free medicine. Medicine artinya obat-obatan. Dokter, dokter itu memberi obat-obatan gratis. Gratis. Nah sekarang berarti obat-obatan gratis itu di apa diberikan? Diberikan oleh dokter. Kira-kira bagaimana kalimatnya? Free medicine. Medicine pak. Medicine. Free medicine. Oh is uh, being. Oke, okay. is being, oke. Okay. Boleh being. Nanti nanti saya ini ya, is being, oke, okay. Ketiga dari uh, uh, apa? given given. Apa? Given. Given. Bagus. Being given, by the by the doctor. The doctor. Okay. Okay. sekarang saya tanya ya sekarang saya tanya nggak apa pak ini e, kalau saya tanya itu jangan ini ya jangan panik ya soalnya ketika saya tanya itu saya mencoba meng, mem, ini, membuka logika kalian ya, karena logika itu lebih penting daripada sekedar nyusun kata ya. free medicine is being given oke perhatikan ya pak tadi memang yang atas ini pakai is kenapa pakai is pak karena subjeknya ini tung, tungga. tunggal ya. nah sekarang lihat kalimat kedua ini pak ini subjeknya sudah baru pak ini jamak atau ada perut jamak, jamak. Nah, karena jadinya jamak, maka was. tidak lagi pakai pakai is, pakainya being, apa, Pak? Was being kok jadi was, pak? Eh. Okay. Jamak, jamak. Kalau jamak itu apa, Pak? Kan kalau tunggal is, kalau jamak apa? Yeah. Pasangannya D apa, Pak? Dek R. R, itu jamak itu R pak. Kalau was itu bentuk kedua kedua. Free medicine are being given by by the doctor. By the doctornya iya, boleh iya, iya. hilang. By the doctorsnya boleh hilang. Kenapa? Karena ini sifatnya optional. Karena kalau dalam ini ya, karena dalam bentuk pasif itu subjeknya itu tidak tidak penting. Yang penting itu obatnya dia diapain objeknya itu diapain free medicine arti being being nah ini ya jadi kalian hati-hati ya sesuaikan subjek yang baru dengan tubinya. Nah, karena subjeknya itu udah nggak ngikutin yang ini lagi gitu loh jadi subjeknya itu ngikutin yang yang baru ini oke kenapa kok jadinya seperti ini kenapa nggak nggak kayak gini aja deh karena kalau seperti ini tensesnya apa berarti Present one, simple present biasa jadi tidak bisa mewakili tensisnya. Maka, karena dalam simple present continuous itu ada voting, maka ing-nya itu enggak boleh, boleh hilang. Nah, ing di sini diwakili dengan di ming Pak Wedi, Pak Wahyu, Pak Hainaloh, eh, Pak Hainaloh. Oh ya, um, Mbak Aisyah, coba dihubungi lagi, Mbak. Pak Aina, kenapa kok keluar? Mbak Ega ya, moderatornya silahkan dikontak lagi ya. Ini jaringannya sudah, sudah normal kok. Oke, okay. lanjut ya. Oke, okay. okay, berarti bisa dipahami ya. Kalau misalkan kayak gini bagaimana? Menjadikan ini bagaimana? Kalau seperti ini? Word. Word, bagus ya berarti kalau seperti ini tenses-nya apa pas simple pas pas, pas bukan simple pas pak eh, pas and. ya oke okay. pasnya pas apa pak pas continuous pas continuous bagus ya pas konti, continuous atau pas progres progresif ya, jadi kalau seperti ini bukan lagi ya bukan lagi simple simple pas tapi pas konti, pas continuous yang jelas hmm. karena Oke, okay. oke, okay. oke, okay. oke. Okay. Oke, okay, uh, oke okay, Pak. Oh iya, oke. Okay. Jadi yang jelas teman-teman, uh, apa itu ininya tuh harus harus sesuai, gitu ya, harus sesuai. Dan ininya apa penanda tensesnya itu adalah to be, to be nya, karena verb-nya itu sudah jelas verb i, -ti, Oke, okay, lanjut ya. Nah itu untuk keluarga, konti, continuous ya, ini continuous ya. Nah, terakhir itu ada keluarga per, keluarga perfect. Perfect ini agak berbeda, teman-teman. Coba uh, Pak Wahyu, silakan buat kalimat perfect, Pak. Yang perfect, uh, simple, uh, present perfect boleh, past perfect boleh. Perfect ya, yeah. I, I, I have they okay, have i have uh, i have watching television masa i have watching ah, I, tiga, I, Pak eh Pak pilih apa? Pakai perp 3. Iya. Sorry Dukan sorry. Bukan lagi, ya. lagi perp ini ya, perp 3 I have i have uh, i have Uh, yeah, i have get uh, eh pak petiga. ingat petiga, pak bukan pet lagi petiga. i have made i have made i have what, i have i have made membuat made made Nih, ketiganya "made", Pak. Kalau "made" itu fokus yeah. satu, Pak. I have, yeah. made. Uh, "I have made cookies." Apa, Pak? "What cookies?" Cookies, yeah. cookies. Good. I have made cookies. Saya telah membuat kue. Kukis ini bisa diartikan kue. Ya. I have made cookies. Nah, berarti kalau bentuk pasif, ya, teman-teman. Objek yang ini berubah menjadi sub-subjek, yaitu <coughs> cookies. Have. Bagaimana bentuknya, kira-kira Se sebelum saya ngasih tahu? Ya, ini kira-kira juga -kira, siapa tahu ada yang bisa. Cookies, have have oke. Okay. Hmm made by mi by by baik, oke, okay. by baik, boleh hilang ya, karena fokusnya sekali lagi kalimat pasif itu berfokus ke objeknya dia, uh -huh. dia baik, jadi baik, baik, baik, baik, baik, baik, Jadi ini boleh hilang, saya baik, kurungnya. Oke, okay. yang ini bermasalah. Ingat ya, Pak Wahyu, yang di yang disebut dengan apa itu yang disebut dengan kalimat pasif itu harus mengandung apa? To be tubinya, nah tubinya bilang harus ada harus ada ketiga nah kebetulan ini sudah top 3 ya, jadi kita mudah nggak udah nggak repot-repot lagi, ya, ini sudah ketiga 3 ya, tapi yang kurang di sini adalah apa? Tubi? Tubi. Tubi. Nah tubinya itu ditaruh di mana pak? Kemudian bentuknya seperti apa? Coba. Bentuknya... Uh... Ini apa pak? Sekali lagi ini apa yang harus? Oke, okay, have ini apa? F ini apa namanya ini kata kerja atau tidak Pak Iya kata kerja bukan Pak ini bukan kata kerja kata kerjanya itu yang ini Oh iya ya, itu ini. tubinya bukan Pak ini bukan tubi juga ini adalah okse aux auxiliary. auxiliary to be itu yang are is ya yeah, is It m, -M. Am, were sama was have itu adalah okse auxiliary karena ini bentuk per, perfect. Jadi have di sini bukan kata ker bukan kata kerja. Dia itu auxiliary. Artinya auxiliary itu kata yang tidak ada artinya, hanya ada untuk kepentingan ten, tense saja. Jadi nggak bisa diartikan kuki punya dibuat oleh saya. Itu nggak bisa, Pak. Karena have itu bukan kata ker kata kerja. Kebetulan bentuknya itu mirip sama have punya yang artinya punya di kamus ya. Berarti have been have been made by by me. have been made, kenapa kok pakai been? Karena ini ada auxilernya, ya. me. mata menggunakan to be bentuk ketiga. Keti. Ketiga. Nah, ingat ya, sekarang to be itu ada sama seperti kata, ker, kata kerja, ada bentuknya. Bentuk pertama itu ada M, Is, sama apa? R. Sama R. M, Is, R. Bentuk kedua apa? Was. Was, was bagus, sama? Were. Word. Bentuk ketiga apa? F, S. Bentuk ketiga, bentuk ketiga. Oh. Bentuk ketiga. Kalau heves itu sekali lagi itu bukan tubi, Pak, itu auxiliary. Iya, iya auxiliary. Iya, iya, iya. Pastis, that's Malam ini. Udah ada di sini belum, nah. Pak? Iya, Bin. betul. Bin. Nah, itu bentuknya seperti Pak ya. Ini bentuk ke-1, ini bentuk ke-2, ini bentuk ke-3, bentuk ya. Berarti karena dia ada auxiliary-nya, setelah auxiliary itu nggak boleh bentuk 1, Pak. Jadi misalkan nggak boleh. The key have armed boleh nggak, kira-kira nggak boleh, nggak boleh karena ada auxiliary-nya, Maka, pakai bentuk yang ke ketiga: the cookies have been made by by me, ya. atau by me-nya boleh dihilangkan. Boleh di, boleh di Kenapa? Karena yang namanya kalimat pasif itu tidak fokus ke orangnya, tapi fokus ke bendanya. Dia, dia pahit. Jadi, seperti ini, Pak, bisa dipahami, ya atau masih bingung ya ini sudah diajarin 23 sebulan lalu ya ya ini sudah diajarkan 2, beberapa bulan yang lalu ya cuma ini ya. bentuk pasifnya nah, kalau kemarin Bapak masuk itu masih bentuk aktif ya Nah sekarang kita hmm. belajar bentuk pasif nah. oke, lanjut ya lanjut ya ini Pak weli juga uh, ya Pak Aina sedang sudah enak tadi boleh istirahat aja ya uh, ini uh, oke lanjut Uh, nanti ini Pak Ainal boleh ini Pak Weli yang mungkin ini sebekat dengan Pak Ainal mungkin ini boleh menonton ini menonton apa videonya ada kok ya oke selanjutnya uh, ya nah ini tensisnya apa ini Pak yang ini perfect uh, perfect apa perfectnya itu present perfect atau past perfect past perfect present Add pak present. Present. <laughs> kan ini have ya, ini have kalau yang auxiliary pass itu adalah bukan have tapi apa have. have. Jadi kalimatnya jadi gini, I have made cookies. Nah, jadi pakai have. Nah, jadi pakai have. Nah sekarang saya tanya, kalau misalkan ada kalimat past perfect, ya ini masih keluarga perfect ya, jadi jangan bingung. Masih ada keluarga perfect, bentuknya sepertinya. Okay, they have had. Sorry, Pak. Oke, okay, bentuk pasifnya bagaimana? By the way, Pak Pak. Pak Wahyu dan Pak Weli jangan bingung ya. Head di sini, dua ini bukan salah ketik. Kenapa? Yang head di sini apa ini? Namanya tadi apa? To be. Hmm, bukan to be, Pak. Aksulary. Okay. Aksulary. Ya. To be itu, itu loh Pak. Is, are. Iya, yeah, yeah. iya. Uh, was, were, been. Nah, itu to be. Head itu bukan to be. Itu auxiliary. Yeah, yeah, yeah. Nah, kemudian yang head di sini, apa? Head, head. Apa yang ada di situ? Fungsinya itu apa? Itu verb. verb. Top. Bagus. Kata, ker, kata kerja, jenis kedua atau ketiga, Pak? Ini ketiga. Ketiga. Bagus ya. ini Jadi jangan bingung kalau ketemu kayak gini. Loh, Mister Bakti ini salah ketik apa gimana sih? Kok headnya double? Tidak. Ini adalah auxiliary. Yang belakang ini adalah kata, ker, kata kerja. Nah, kebetulan auxiliary itu mirip seperti Had mirip seperti have, yang jelas have itu bukan, yang yang have itu bukan, kan ini bukan bukan kata kerja, itu adalah auxiliary, jadi tidak bisa diartikan punya, itu nggak bisa. Nah ini artinya, oh, maaf ya, oh, good. Maaf. they had had chicken for five years, mereka dulu telah punya ayam selama lima lima tahun, sekarang kira-kira masih punya nggak? Sekarang kira-kira masih punya enggak? Masih berlangsung. Punya. Pak, ini pakai head berarti dia sudah, sudah hilang. Pas ya, berarti tidak punya lagi ya. Berarti yeah. menyatakan dari dari tahun 2000 ini 2000 apa? 2005 sampai 2010, berarti 5 tahun ya. Dia itu dulu hmm. punya punya ayam, sekarang sudah tidak punya? Sudah tidak punya lagi karena ini bukan present perfect tapi past, per, past perfect. Nah, kira-kira menjadikan pasifnya bagaimana ya? Coba. Ini siapa nanti? Silakan Pak, Pak siapapun ya. Siapapun, Pak Welly sedang ini ya, sedang mendengarkan. Mungkin Pak Final sedang tidak enak badan jadi apa? Jadi sedang ini. Tidak apa-apa. Chicken for five years. Oke. Okay. Had been had had been had had had oke chicken had had had had had been had had been had had had had saya had had had had had had Hmm, jadi objek bagaimana, B jadi objek jadi apa? Baik. Baik. Kalau you jadi you, I jadi me. Me. Hmm. Ya? By them. Nah, by them. Okay, ini ini pelajaran elementari ya, Pak? Iya, lupa semua ini, aduh. Memori jarang jarang join ya, jarang jarang join ya. Mungkin ini jadi apa? Jadi bermasalah. Tidak apa-apa, Pak nanti kalau misalkan bapak perlu mengulang kelas ini juga nggak masalah ya pak santai aja soalnya hmm. kalau nanti bapak masuk ke kelas apa yang profesional inggris nanti kayaknya ini kalau ini kalau kalau elementarnya masih ini nanti ngulang nggak apa-apa pak santai aja nanti metodenya beda kok kurikulumnya ya, baru ngulang saja saya oke okay. uh, chicken yeah, has been had by by them okay. pak chickennya sudah benar pak cuma for nya itu nggak harus di sini nggak harus di sini di belakang gini pak Hmm. Nah, ini boleh seperti ini Pak. Chicken had been hat four, four five, five four five ayam itu telah dimiliki selama lima, lima tahun. Ini ya. Sekali lagi, ini kenapa pakai pin karena bentuknya per perfect. Ingat ya, yang namanya bentuk pasif itu harus mengandung tubi dan copi, copiga, dan kopiga. Jadi tidak boleh hilang salah satunya. Jadi nggak nggak boleh cuma 3 tok atau tubinya tok gitu nggak boleh. Harus ada dua-duanya. Tapi bentuknya itu sesuai tensesnya. Karena ini menggunakan auxiliary, maka tidak boleh pakai tidak boleh pakai apa m is are atau was sama were harusnya pakai apa? Pakai apa ini? Bin. Bin. Bin bentuk ketiganya. Bin. Oke, okay, itu bentuk per perfect. Saya ulang lagi ya, itu bentuk per perfect. Oke, okay, Mas. Nah. Ini ya, tadi ada present continue Modal itu apa aja sih? Modal itu apa aja sih? Kemarin diajarkan. Modal apa? ada, contohnya, wilayah. Oke, mohon maaf ya. Saya terpental. Oke, lanjut ya. Uh, yang belum saya ajarkan, yang ingin saya ajarkan adalah yang ini, menggunakan mo modal. Nah, sekarang saya tanya, modal itu apa aja ya? Modal itu apa aja? Modal. Halo teman-teman halo modal ya, itu ada will sama bentuk trinya apa cell will sama sama Wood Wood wheel sama Wood bacanya Wood pak L nya hilang Wood Iya yeah. Wood ya, wheel hmm. sama Wood kemudian apa lagi Wood ini bentuk-bentuk presenya ya Wood itu bentuk pasnya kemudian apa modal itu can, can model. wood Kud pak, kud, hilang pak, put ya, Good. bukan kul ya. Kalau kul itu apa, dinginan, gitu, ya. Yeah. bacanya kut gitu, ya. Kemudian, Good. apa lagi? Silakan. Ini modal ya, bagus. Mei. Mei. Okay, jadi apa? Bentuk bentuk keduanya apa, pak? Mei. Mike. Mike. Mike. Mike. Kemudian. Uh, kalau harus itu apa, Mas? Uh, mas, Mas. Mas, bagus, Mas. Ya. Atau versi keduanya itu boleh pakai, pakai have to, boleh. Have to. have to. Atau kalau yang bisa berarti harus, bisa berarti seharusnya itu ada should. So. Should. Should, Pak. L-nya jangan to. dibaca, Pak ya. L-nya jangan should. dibaca. Kalau ada ULD itu L-nya hilang. Kalau ada bahasa Inggris kalau ada ULD L-nya oh, hilang. Perhatikan uh, Pak, ini kan ada ULD, ULD, ULD, ya. ya kan? L-nya itu hi hilang. hilang. Shoot, good. Shoot, good, good would, ya. Good, Should, good. Would, ya. Oke, uh, gitu ya. Nah, ini teman-teman itu juga bisa dibentuk pasifkan. Nah, karena ini bermodal maka nanti sedikit beda lagi Coba kita perhatikan ya Saya akan membuat kalimat seperti ini ya Nah, kalau bermodal itu sebenarnya gampang-gampang susah. Nah, coba kira-kira ini bentuk pasifnya bagaimana? Okay. Uh, objeknya mana pak ini, Pak Wahyu? Objeknya mana? Objeknya uh, kirim uang, sama money. Sama nih, berarti samaninya pindah ke pindah ke depan. depan. Sama nih, beberapa uang atau beberapa ini, ya, berapapun di uang, sama oh. money... Kau cool. ikut pak, ini kan ken, pak. Kayak tubinya nggak berubah, pak. Tubinya itu apa? Oh. Sorry, uh, modalnya itu nggak berubah, modalnya itu gak berubah, kan? Ken, uh, nah. sen, sennya itu, sen it. oke, okay. sen itu reguler atau irregular? Reguler. Irregular, pak. Jadi nggak pakai ed, nah, apa coba? Uh, Eti, sen, sen, sen kirim apa ya send send send pakai send bawa sering ini kan sering apa sering wa gitu kan ada tulisan send gitu kan terkirim send nah itu send bentuknya kayak gini ini top 1 top 2 top 3 di apa ini reguler ya jadi nggak pakai ed send baik Send by me, send by me. By me, oke. Okay. Send to you, to you by me. To you yeah, by send me. to you by me. Oke, okay. ada bermasalah pak kalimat ini? Ada yang bermasalah? Ken, ken ya, Ya, bukan kenya. Ya silakan pak, nggak apa-apa pak uh, Pak ini nggak apa-apa ya, pak final nggak apa-apa. Atau sidang ini. Mudah-mudahan cepat sehat ya. Uh, mohon maaf oke. pak Bakti semua oh ya nggak apa apa pak nggak apa pak nanti bapak Ma... mendengarkan aja ya ya pak Ainal mendadak uh, namanya seperti meriang begitu pak oh meriang oke nggak apa apa Menang, gitu, ini, gitu. ini aja nggak apa, -apa nah. pak nanti ya, pak. ini ya nggak apa, apa pak nanti bapak ikut di akhir ya apa, apa nanti nanti Persambung tanya pak, ya. pak. persembuh ya pak Ainal ya ya baik terima kasih uh, pak oh, oke okay. assalamualaikum oke oke okay. okay. perhatikan ini ya I sama nih can send to you by me. Ada yang kurang nggak Pak Wahyu? Saya saya di nya itu loh. Modelnya kan sudah ada. Uh. Apakah ketiganya sudah ada? Berarti yang kurang apa? Ingat harus ada dua komponen penting dalam kalimat pasif. Yang kurang apa? Can be. Uh, can be apa? bagus. Can can be. B-nya itu arti apa Pak? To uh, To be. To be. Nah. Bapak mungkin bingung ya, uh, masih bingung ya to be be itu dari mana? kata uh, kerja itu sebenarnya ada ada bentuk ini, Pak. Selain bentuk 1 2 3, itu ada bentuk infinitif. Nah, ke kemarin yang sudah masuk ini ya. Kemarin sudah ya. saya ajarkan bentuk infinitif. Contoh. Sudah. Work. Nah, itu bentuk satu ya. Work atau atau works. Work. Work atau works. Kenapa kok bisa jadi works, Pak? Uh, kalau bisa jadi works, itu kalau apa? Kalau uh, subjeknya, uh, kalau subjeknya yeah, infinitif, kan buatnya ini yang bentuk satu dulu, Pak. Ini bentuk satu, Pak. Oh, bentuk satu works. Kenapa pakai bisa jadi work, bisa jadi works? Karena menyesuaikan subjek-subjeknya. Kalau subjeknya sihir, maka kata kerjanya ditambahin. Word. Tambahin s yeah. ya kan misalkan yeah. contoh ya maaf ya she she, she works. works ya kan yeah, she positive. works kan nah, karena yeah. karena kalau works itu ada kalau subjeknya itu tunggal wow. tunggal ya she works she she does gitu ya she does yeah. she she she loves she likes ada s nya belakangnya maka yeah. ini bentuk perta Bentuk pertama, bentuk bentuk keduanya apa? Work. Bentuk work. ketiganya work. work. Kenapa seperti ini? Karena ini regu, regular. Yeah. Ya. Satu, bentuk dua, tiganya itu tinggal pakai ing. Nah sekarang, nah ini kan bentuk satu, dua dan tiga, yang ini ya. Nah sebenarnya itu ada bentuk sebelumnya yaitu bentuk infi, infinitif. Bentuk infinitif itu adalah bentuk yang masih u utuh Utu. jadi nggak nggak ini nggak nggak apa itu nggak nggak berpengaruh subjeknya apapun nggak berpengaruh itu namanya u apa Utu. infinitif maka bentuknya ini kalau istilahnya ini istilah orang sastra inggris itu bilangnya pop no ya karena ini kan satu dua tiga berarti ini pop pop atau istilahnya pop infinitif infinitif nah to be sekali lagi itu juga juga juga punya bentuk ini ya Kayak lagi. To be itu kalau bentuk satu apa, Pak? M, is H r. A. Bentuk keduanya apa? was yes, Was sama sama yeah. Oke, okay. bentuk ketiganya apa? bin. Bin. Bentuk bentuk infinitifnya itu adalah be. untuk Bentuk nya itu adalah be. Nah hmm. bentuk infinitif itu akan muncul biasanya setelah mau mo, modal. modal. Contoh ya, contoh ya. Saya akan di sana. Oke. Saya akan di sana. Kalimat bahasa Inggrisnya bagaimana Pak? I will there. I will there. Oke. Ada yang kurang, Pak. Kenapa? Karena ini kalimat nominal. Ya, ingat, hmm. Pak. ya, Kalimat kalau akannya dihapus bagaimana, Pak? Saya di sana, bahasa Inggrisnya bagaimana? Uh, Masa gini, Pak? I there? Enggak. enggak. enggak. Bagaimana? Enggak. Ada to be. I, to be-nya apa berarti? I, I am. Good I am there. Kenapa seperti itu? Karena bahasa Inggris itu wajib, subjek, dan... Nah, kalimat ini ada ada kata kerjanya enggak? Uh, uh, di sana. Di sana itu masa kata kerja, Pak? Eh, sedang. Eh. Di, di sana, ada, sana itu enggak nah, ada kata kerjanya. Nah, kalimat Bahasa Indonesia itu boleh tanpa kata, ker, kata kerja. kerja. Tapi kalau Bahasa Inggris itu harus ada kata kerja. Harus yeah. ada kata kerja. Nah, kalau kalimat itu tidak ada kata kerja, maka pinjam dari to, to be. Untuk mengisi kekosongan i ini. Maka muncullah kalimat seperti ini, Pak. Contoh, nama saya tapi Bahasa Inggrisnya bagaimana? My name. My name? My name. Is. Is. is. Bakti. Bakti. Kenapa pakai is? Karena ini tidak ada kata ker kerjanya. Yeah. Pinjam to pinjam to to be. nah jadi seperti itu Pak alasan kenapa ada tubi itu mengisi kekosongan kata ker kerja-kerja nah oke okay ya itu ya nah berarti kalau saya akan di sana will I will be there nah I will be there yeah. karena setelah modal itu diikuti oleh kata ker kata kerja. kerja karena ini kalimat nominal maka diisi oleh tu tubi nah tubi itu menggantikan kata kata ker, kerja. kerja nah kata kerja ini ya karena dia apa karena dia ada modal maka diikuti oleh apa invi, be. Be. Uh, to be. Apa itu? Ya. tubi infi infinitif infinitif contoh ya bapak ini mungkin ya she works Kenapa pakai S, Pak? Karena tunggal. Karena tunggal. Sekarang dia akan kerja bagaimana? Pak? Si, si, si Is. Hmm. Dia akan kerja, Pak. Jadi is. Oh, dia akan kerja. Dia akan kerja. Uh, si Will. He will. Work. Work? Pakai S enggak, Pak? Enggak enggak bagus kenapa karena setelah modal diikuti bentuk inti Infiniti. infinitif sekali lagi ya bentuk infinitif itu adalah bentuk yang masih U masih utuh enggak ada SS nya jadi kalau kalau orang bilang itu ada yang ini apa-apa bentuknya itu murni gitu, atau bentuk telur gitu bolehlah terserah mau bilangnya apa gitu. itu namanya bentuk inti infinitif gitu ya Nah Oke, okay. nah karena seperti ini maka tubi pun juga sa, juga sama. Maka ketika diikuti oleh tubi, jadi tidak bisa I will, am there, boleh nggak? Nggak bisa. Nggak bisa karena ini am ini bentuk pertama bentuk sama. pertama. Maka balik lagi ke bentuk infinitifnya, I will be, so, no. I will be there. Ke ya, 0 ya, 0 atau bentuk infinitif. infinitif. Ya. Nah, Oke. Okay lanjut lagi gini ya. Nah, kenapa kok ada B di sini? Karena ada mau mo, modal. Model. Harusnya kan gini ya, kalau gampangannya gitu ya. Kalau nggak ada modalnya, misalkan dia Sa, apa sama nih is sent to you, by, you buy me. by me. Kenapa pakai is? Karena money itu uncount. Uncountable. Uncountable nggak bisa dihitung. Berarti kalau nggak bisa, bisa dihitung, dihitung. Tuh, Jumlahnya itu enggak, enggak ada pluralnya, berarti dia yeah. itu selalu, selalu ini apa, selalu, selalu tunggal. sama nih is sent to, to you, ya kan? Kayak gini, kalau dia ada modal, berarti kan, kan is sent to you, boleh enggak? Nggak Enggak, enggak bisa, enggak bisa karena ada modal, tubuhnya itu balik lagi ke bentuk, yep. bentuk nol ya, no, atau bentuk infinity. Nah, kayak gini, Sama nih can be to you by by Nah, ya jadi objeknya itu dilarikan ke ke depan ya, ini kan ada di belakang nih ya itu lari ke lari ke depan sedangkan subjek yang lama itu pindah ke ke belakang nah, ini tapi ya karena kalimat pasif itu berfokus ke objeknya diapakan maka bisa di bisa dihilangkan jadi nah, boleh sama nih kan tuh To you, boleh. I nggak perlu by me, by ini itu nggak perlu. Kenapa? Sekali hmm. lagi, kalimat pasif itu menekankan objeknya dia, dia pakan Enggak, bukan, spain. bukan subjeknya yang, yang ngapain ya. ini? ya. Nah ini kalimat ber, bermodal, boleh pakai apapun ya, modal apapun. Sama nih, should be sent to you, boleh. Should atau pakai pakai mas boleh mas desain atau will desain boleh yang jelas selama dia modal maka tubuhnya itu berbentuk invi, infinity kemudian beberapa ini tiga Pertiga. ya jadi seperti itu teman-teman ya itu adalah bentuk kalimat kalimat ini apa kalimat uh, pasif dalam tenses menggunakan mo, modal. Nah tadi ya pertama modal perfect kemudian konti, continuous. ya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa ketika kalimat itu dipasifkan maka elemen dari tenses tersebut tetap tetap ada. Jadi nggak boleh hilang. Tambah ya. The doctor was giving free. Ciri khas dari continuous itu menggunakan apa? Ing. E. Nah, ing. itu nggak boleh. Hi, enggak boleh hilang. hilang. Jadi bentuknya itu jadi being kayak gini. Hmm. Jadi be, kemudian be, fepti, ketiga. To be menyesuaikan subjek yang Mbak subjek yang baru. Jadi ini kan dia worse. Kenapa kok jadi were? Karena subjeknya itu baru. Kalau subjek yang lama itu kan dia ini kan tunggal. Kan? Tunggal kan ya? Kalau subjek yeah. yang baru kebetulan dia ini pro plural maka verse-nya berubah jadi word. nah sekarang itu lanjut lanjut ditanya Halo. Ini saya sendirian ya? Iya, halo Pak. Yang lain kemana? <laughs> Kalau tanya ke saya terus. Ya, ya, jaringan saya agak ini ya, mohon maaf. Anggap aja iya. kalau saya keluar tuh sedang ini gitu aja, sedang istirahat sebentar gitu ya. Iya, <tuh> apa-apa. <tuh> maaf ya, jaringannya memang pas musim hujan ya. Jadi periode ini agak, agak terkendali jaringan karena pas musim hujan. Nah, biasanya kemarin yang ini normal-normal aja gitu. Jadi kebetulan pas musim hujan aja. Oke, lanjut lagi ya. Oke, yang jelas teman-teman, sudah saya ajarkan semua ya. Jadi mulai keluarga simple, keluarga future, sampai keluarga continuous dan perfect sampai yang menggunakan model lain itu sudah. Yang untuk infinitif sama going to itu saya ajarkan nanti sambil jalan ya, sambil jalan. Oke, sekarang kita coba latihan ya, bareng-bareng ya. Nah, ini ya, sekali lagi ya, ulang lagi ya. Ingat kalimat pasif itu diubah. Jadi objeknya berubah menjadi sub subjek. subjeknya itu berubah menjadi ob objek. Kemudian ada to be plus past Per tiga, nah, tapi sekali lagi tergantung tensis tensisnya. Ya, kalau dia simple apa yang model kayak gini ya biasa gitu, tinggal gampang, tinggal to be, sampai per tiga, Tapi yang model perfect sama continuous itu tidak bisa menghilangkan elemen yang lama. Jadi ink-nya itu tetap ada. Ya. Kemudian kalau dia perfect, axlerinya tetap ada gitu ya. Head headnya itu tetap ada gitu. Jadi nggak boleh nggak boleh hilang. Kita latihan ya sambil ini ya. Nanti ini. Nah ini simbol, ini yang ini ya. Coba satu aja. Nomor satu pak. Ini yang present simple biasa pak. Inggris. Yang nomor mana? Nomor A aja pak. A. Oh Inggris. Ini simple oh, simbol present, present ya. biasa pak. Inggris. Eh uh, ini udah pasif ya? Ya belum pak, kan belum. Oh ya, tinggal, ya, ya ya bentuknya sudah Pak. Jadi tinggal ngisi to be dan ini keempatnya. Iya kan? Bentuknya ya, sudah kan. Sudah, tinggal tinggal ngisi ini ya. Yang kosong-kosong itu aja. English are English is it is at kan? Eng, English is eh uh, oh. speak Arabic halo, <laughs> speak, ya pak, hello, halo, ya pak, halo. ya itu. Write nah, written apa? Relatori. Iya, essay menulis by, itu. Iya, written itu copy ketiga ya. Bacanya ya. bukan written tapi re written. Written. Written ya. Nah, itu ya, Return. itu ketiga. Ya. Udah Bapak udah ini, Pak. Bapak itu polanya sudah mulai paham, cuma copy ketiganya Bapak yang bermasalah ya. Copy, ya. copy bermasalah. Memang <laughs> kalau untuk bentuk pasif itu setidaknya memahami fepi 3 karena tidak lagi pakai pop-2 pop-1 pakainya pop-3 tiga. Tiga. Yang, kalau, kalau yang kacau itu kalau kalau yang kacau itu karena irregular. kenapa bentuknya itu a acak, acak. memang harus menghafal hafal dipraktekan Pak jadi juga jangan dihafalin aja ya hafal kemudian diprakt dipraktekan kalau cuma hafal itu kalau Bapak lupa langsung hilang Pak Iya Jadi betul. langsung diprakt langsung dipraktekkan. Ya sekedar nulis status di Facebook atau di apa di WhatsApp gitu aja nggak masalah. Yang jelas diprak, dipraktekan. Hmm. Oke sekarang Pak, yang ini Pak, yang nomor 6, Pak. Yang nomor enam. Ya. Future ya. Oh future Pak, itu apa? Mo so, uh, Mode. Oh Ada modalnya, ada modelnya, okay. Coba. Someone so take this rubbish away. Rapis itu apa pak? Sam sampah. Sampah. Yeah. Rapis itu sampah ya. Objeknya mana pak? Berarti sampah. Sampah. Rapis ya. Owe yeah. nya itu kata keterangan. Jadi nggak, jangan yeah. ini, jangan itu bukan bukan ini, bukan kata benda. Oke, berarti bagaimana pak? Disrapis. Disrapis, disrapis, should be taken. Ah good. Disrapis should oh, be taken, taken away. gitu aja. Should be taken on. Way. jadi yeah. bayi sambuannya itu enggak nggak penting yeah. ya. Bayi sambuannya yeah. itu bisa, bisa hilang. Yeah. Karena sekali lagi, saya ulang lagi ya, bentuk pasif itu tidak fokus ke orangnya ngapain, tapi fokusnya ke objeknya itu objeknya. dia, dia, dia apain. Misalkan dia. Uh, Pak Jokowi yeah. terpilih. Nah, terpilih, Kalau bahasa, kalau bahasa Indonesia, bentuk pasif itu bisa dipilih dan terpilih sama nggak Pak Pak Jokowi dipilih Pak Jokowi terpilih sama nggak beda uh, konteksnya kalau dalam ini secara semantik sama Pak sama-sama hmm. bentuk Pak bentuk pasif, pasif. Pak. Ya, oh. terpilih, dipilih itu sama kalau dalam bahasa Indonesia ya karena dua-duanya adalah bentuk-bentuk pasif, pasif. Pak. jadi pasif itu di, kalau di Indonesia itu bisa ini bisa di sama ter Awalan bisa mabar, oke. Okay, selanjutnya, Pak, nah ini, ini Pak, ini pakai koin tuh ya, Pak. Eh, jangan deh, jangan dulu deh. Yang ini deh, ya. Mas. tuh, nah. Mas, eh, bentar ya, bentar, bentar, bentar. Nah, Tadi udah, oke. Okay, sebentar, oke. Okay, ini Pak, nah yeah. ini belum tadi. Kita belum main yang ini, masuk kontinu. Silakan, Pak. Nomor 20, Pak. They are building a new ring road around the city. Oke, okay, objeknya mana, Pak? Berarti ring keluar ya, ring road. Round. Ring road, a new ring, a, a new, new ring, ring road. road. Nah, itu menjadi subjeknya, Pak. Silahkan. Subject. Itu berubah jadi subjek. A new ring road. A new ring road. Uh, were. Hmm, ingat, tenses-nya apa dulu, Pak? Itu apa tenses-nya? Eh, ini present. Ya, present conti, continuous, Contiguous. berarti oh, paten turi iya. bentuk pertama. Beam. Yes. The anuring okay, road. Anuring road are built. Halo, Pak. Halo. Halo, halo Pak. Halo, Ya, sorry halo. ya. Sorry ya, sorry. Oke, okay, lanjut Pak, lanjut. Ini ya nggak muncul. Iya, jaringannya. Sebentar ya Pak ya. Oke, okay, sudah Pak? Sudah, bentar Oke, okay, coba Pak. Itu tensisnya apa Pak? Itu tensisnya present continuous. continuous. continuous. Oke, okay, berarti bagaimana Pak? Eh, uh, berarti are being. Eh uh, okay. kan? Objeknya apa? Topnya menyesuaikan ini, Pak. Menyesuaikan oh, objek, iya, objek, iya, objek yang baru, Pak. Iya betul. A new ring road is In. being build. build Oke, okay, tulisannya bagaimana, Pak? Build. build bagaimana? Ayo. Gak apa-apa, santai aja, santai aja. Kira-kira bagaimana biasanya? Building, build, build. Build. Okay, aku. ing, enggak pakai ing. Oke, berarti pakai D gitu? Iya, build. Oke. Salah Pak. Seharusnya <laughs> build, build pertiganya itu build. Pakai oh, build itu ya. Pakai T. T. T. Uh, build. Itu, nah. itu, jadi, jadi kalau susah yang 3. biasa sub 1 itu kan uh, ya yeah. kalau kalau sub satu itu build pakai D, build. Hmm. Tapi kalau POP 2 dan POP 3-nya Build, pakai teh. Iya Harus belajar, betul itu Mr. Nah ini Pak, memang ya Kalau level ini Sudah mem, apa sudah tidak lagi Mainnya itu bukan POP 1-2 lagi Pak Tapi mainnya POP, pop 3 tidak. Kita bermainnya itu POP 3 ya. Memang level-level intermediate Sampai level ini seperti itu Jadi kalau misalkan Bapak masih ini Saya sarankan ngulang kelas ini dulu nggak apa Nanti kurikulumnya beda kok, aninya beda. Iya, ulang aja. Takutnya dulu... nanti kalau, iya, bapak bisa. dulu bisa ya. Cuma... Bisa, saya itu bisa. Iya, bahasa itu pak, bahasa itu kalau nggak dipraktekan, hilang pak. Hilang. Iya. Jelas iya. itu jelas. Saya misalkan bapak itu katakala orang ini, orang apa orang Sumatera gitu, tinggal di Jakarta, tinggal di Jawa, dialek Sumateranya bisa hilang pak. Oh iya betul. Iya kan? apalagi bahasa ini. yang baru dipelajari bahasa ibu aja bisa <laughs> dulu bahasa partner saya bisa... orang bahasa, orang sulawesi bahasa, bahasa yang baru dipelajari nah gitu ya, ya. udah banyak hilang Memorinya nya udah tua umurnya sudah umur saya sudah tua <laughs> ini, ini apa, apa, ya. e, kalau belajar bahasa itu tidak, ini Pak, apa bisa mengirangi ini ya? Meng... halo Pak? Yeah, ya, halo, halo Pak. Halo, ya, halo. Yeah, okay. Coba Pak, pilih salah satu Pak. Ya, pilih salah satu Pak soal di sini. Di situ, I didn't really... I didn't... Satu. I... Nomor 21. berapa, Pak? Twenty-one. Oke, Twenty-one. Oke, oke ya. Silahkan. I didn't realize that someone was recording our conversation. Hello. Hello. Hello. enggak apa Bu Isha, sampai jam berapa ini? Bu Aisyah? Bu Isha. Sampai, sampai jam berapa? Uh, kemungkinan sebentar lagi Pak. Iya yeah, jangan lama-lama uh, lama, ya. Mister batinnya Pak. Iya <laughs> yeah, bilangin ya. Uh, sorry Mister. Sampai seperempat aja gitu udah capek ya malam minggu halo Mister oh ya itu pak halo aja pak oke ya halo Ayo, okay, ya. Uh, hello, Mister oke okay, sudah pak oh bapak minta ini ya jam enam lima iya Mister jam minta di jam 9.15 lewat lima belas katanya iya okay, dari pagi okay. kerja terus oke uh, bapak iya oke okay, nggak halo ya, santai aja pak oke bapak coba pilih salah satu pak salah. ini ya nggak muncul ini ya, gak muncul belum muncul nih belum muncul belum sebentar ya sebentar ya sebentar ya sebentar ya sebentar Halo Pak, Halo. Halo, Pak. Halo. Nah, sorry yeah, ya. uh, ini satu aja Pak, tinggal satu aja Pak, latihan aja, tinggal Iya. Yeah. Oke okay, Pak, pilih salah satu Pak, pilih salah satu. Oke. Okay. Eighteen. Oke, okay, silahkan Pak. They cancel all the flight because of fog. the flight. Oke, hey, jadi bagaimana, Pak? Okay. All, all, okay, all the flight. All the flight. Okay, yeah, yeah. All the flight. Oke, bagus. All the flight. All the flight were canceled. All the flight bagus. All the flights were canceled. Were canceled. Yeah. Oke, okay. Because, of, lanjutan, because, because of the of flight yeah. the canceled because of the because of fog. Fog itu apa, Pak? Eh uh, ini so apa? Eh apa, apa? Apa? Uh, apa? Okay. Apa? apa itu apa? Kuda apa? Itu asap-asap asap ada-ada asap, asap. petugas poking-poking itu apa, Pak asap-asap ya, asap atau itu ya itu apa-apa asap itu asap, ya asap, ya. karena ketutup dengan itu fog ketutup asap oke okay, eh uh, okay, Pak Halo Halo pak. Halo. Bisa ya. Asap, bisa kah, kabut, ya. Bisa asap, bisakah oh. kabut? Bisa asap. Oh kabutnya tebal ya? Kabutnya tebal. Kabutnya tebal dibatalkan karena kabutnya tebal. Oke pak. Ya, ya. Oke pak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup, mister, terima kasih. Cukup ya. Cukup, <suara> ya. Sudah. Okay, uh, remedial. Oke okay, uh, okay, uh, ini ya nanti pak kalau misalkan. Bapak, Pak, ini kita masih ada kelas lagi, ya. Kelasnya besok, ya, masih ada satu kelas lagi. Kelas kita hmm. besok. Jadi, kalau misalkan Pak ini join, nggak apa-apa, ya. Tapi, kalau memang ada kegiatan, nggak apa itu kelas terakhir. Jadi, minggu depan itu kita ini, Pak, apa ujian dulu, ya? Nanti, minggu depan oh. itu datang ujian, ya. Kemudian, hmm. nanti uh, minggu depannya mulai periode baru, ya. Kalau misalkan Pak Pak Weli pengen ini, apa pengen, apa uh, pengen ngulang dulu, nggak apa-apa malah saya sarankan untuk ngulang dulu ya, ya soalnya saya nanti kalau level selanjutnya itu bahasnya itu sudah ini Pak apa sudah-sudah esai sudah SI. jadi sudah bikin esai gitu ya Iya soalnya saya nggak rajin sih atau rajin? nggak apa-apa santai aja ya uh, yang jelas nanti misalkan gini Pak jadi untuk semuanya ya jadi bukan untuk Pak Wili uh, apa ini aja Pak Oli aja jadi kalau misalkan Bapak itu sibuk ya, misalkan cuma bisa datang itu pas akhir aja, itu enggak apa-apa Pak, nanti tanya aja. Mister tadi di, diajarin apa ya, saya pengen tanya, gitu boleh Pak, di akhir-akhir oh, itu datang, iya, gitu boleh. Iya. Ya, jadi nanti okay. saya ulang lagi, jadi setiap sekarang, mulai sekarang, kalau saya ngajar, itu di akhir itu saya ini, saya review. Apa yang saya ajarkan, hmm. Oke, uh, yeah. Oke, begitu aja Pak ya. Untuk, yeah, terima uh, teman -teman terima. Ya, terima uh, Untuk Pak Ainal sama Pak uh, Welly, halo Mbak. Mbak Aisyah, halo. Ya, halo Mister. Ya, salam ini ya untuk Pak Ainal dan Pak Weli ya. Semoga cepat sembuh gitu ya. Ya, Mister. Ya, silakan Pak, oke. Kelas saya tutup. Terima kasih sudah join ya. Sampai ketemu besok, kelas terakhir ya. Terima kasih.